teman-teman lihat tuh kakak dapat ikan hias hijau teman-teman dengan gurita teman-teman yuk kita lihat ini kakak dapat gurita nih teman-teman kakak dapat gurita oh, orange kakak masukin ke wadah dulu ya dan yang ini kakak dapat ikan hias hijau warnanya hijau dan merah muda teman-teman wah serunya berburu mainan teman-teman wadidaw -teman. mana lagi ya Temani kakak ya teman-teman berburu mainannya supaya kakak tambah semangat ya teman-teman Wah Wow Pak tuh teman-teman wadidaw kakak dapat buaya mainan teman-teman teman-teman mau dengar gak suaranya Seperti apa kita lihat ya Wah suaranya kok begitu ya teman-teman ya mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman suara buaya mainan kakak ini Kakak masukin ke wadah dulu ya teman-teman Kita berburu mainan lagi bersama kakak ya teman-teman Kita berburu mainannya di mana ya teman-teman Wah wah, teman-teman lihat gak tuh warna biru Kita lihat lebih dekat lagi ya teman-teman Wah kakak dapat lumba-lumba biru nih teman-teman Ini ikan dolphin teman-teman teman-teman biasa nggak lihat ikan seperti ini di laut dia mau lompat ke atas teman-teman wadidaw simpan ke wadah lagi teman-teman lanjut cari mainan lagi nih teman-teman mana ya mainannya teman-teman pokoknya hari ini harus semangat berburu mainannya teman-teman bersama kakak wadidaw mana ya mainannya teman-teman Wow Apa itu teman-teman Amazing nih teman-teman Kakak lihat dulu ya Wadidaw Kakak dapat junk, Apa ya ini teman-teman Kalajengking teman-teman Kakak dapat kalajengking lagi nih teman-teman Lihat tuh Kakak masukin ke wadah Wadidaw Wadidaw Berburu mainan Sangat menyenangkan sekali nih teman-teman Mana lagi ya teman-teman mainan Mainannya Kakak sangat bersemangat sekali nih teman-teman teman-teman lihat kan kakak bersemangat sekali wah wadidaw teman-teman lihat tuh kakak dapat langsung dua teman-teman wah kakak dapat ulat nih teman-teman lihat nih teman-teman kakak dapat ulat dan kakak dapat kepiting kuning juga nih teman-teman kakak masukin ke wadah lagi ya teman-teman kakak berburu mainan bersama teman-teman semua ayo kita semangat mencari mainannya bersama kakak mana lagi ya mainannya wah mana ya mainannya wah teman-teman lihat nggak tuh yang warna merah itu yuk kita lihat lebih dekat lagi wah kita dapat lebah merah nih teman-teman kakak dapat lebah merah hari ini teman-teman kakak masukin ke wadah dulu ya teman-teman Lihat nih teman-teman mainan kakak nih. Wah kakak dapat lagi teman-teman. Gak sengaja kakak menemukan ini juga teman-teman. Wah kakak dapat lipan nih teman-teman. Hati-hati ya teman-teman apabila bertemu hewan seperti ini. Nanti teman-teman digigit lagi sampai nangis. Wadidaw. Oh no oh no. Lihat nih teman-teman kakak dapat katak juga. Katak ini suka melompat teman-teman dia suka makan serangga juga teman-teman kakak masukin ke wadah lagi ya lihat nih wadah kakak teman-teman wadah kakak sudah hampir penuh nih teman-teman tapi kakak mau cari mainan lagi harus yang lebih banyak karena kakak mau bawa pulang wadidawa didi, dapat lagi teman-teman lihat nih teman-teman kakak dapat ikan mainan lagi teman-teman kakak masukin ke wadah lagi ya teman-teman tuh lihat tuh wadah kakak sudah penuh Ya mainannya banyak sekali teman-teman Wah teman-teman lihat gak tuh Ini apaan nih teman-teman di atas sabut Kakak ambil ya Wah kakak dapat ikan hias orange oh, sini teman-teman Kakak masukin ke wadah ya Wah lihat tuh wadahnya sudah penuh sekali teman-teman Teman-teman lihat gak tuh wadah kakak Banyak sekali isinya teman-teman Lihat tuh teman-teman Nah udah teman-teman kita hitung bersama ya berapa yang dapat yang kakak dapat hari ini teman-teman? Oke teman-teman kita hitung satu, ini ada si jengking satu, terus dua, tiga, empat, lima, enam. 7 8 9 10 11 12 wah teman-teman Hari ini kakak dapat 12 mainan. berburu hari ini sangat menyenangkan teman-teman. Oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe di channel Toys of Mainan ya teman-teman. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Bye bye teman-teman.